Yakni, pertama kena rebuk peluai ketika ada ibu bapak kita. Dia adalah merupakan pintu tengah. Ulama kata, pintu syurga ni banyak. Tetapi pintu yang tengah-tengah sekali, yang besar sekali adalah pintu khidmat kepada kedua orang tua. Sebab itulah kalau dia dengan orang tua, khidmatlah. Sekalipun perangai dia sudah berubah menjadi budak-budak. Kerana apa? Kerana tabiat perjalanan manusia lagu tu lah ketika dia kecil dia lemah patu dia jadi ko hobi ko hebat ko hebat ko hebat apabila sampai satu masa dia akan koho turun dia koho letih dia koho lenguh dia koho sakit dia koho apa akan dia tak suka jamin muda dah ne perasaan dia tak suka suami muda dah cepat tersinggung cepat terasa macam-macam ne kita balah laki bini dia kata marah ke dia kita marah ke orang ni, kita marah kucing je. Kata marah kucing dah tu. Nak buat lelok marah kucing? Sudahlah kita. Jadi salah berlaku. Tapi sebab tu lah. Ha, kita jangan Apa Apabila kita tua perangai, kita gitu juga. Jadi macam budak-budak cepat tersinggung. Nak perhatikan macam Sakit sakit pun hehehe. Nak suruh kita jamuh dia. Ya sebenarnya. Orang tua. Lepas kita gitu juga. Ya, kita akan jadi lagu tu juga. Maka... ...masa ini di putar sahaja. Janganlah apabila kita rasa kita hebat, kita gagah, kita tak perlu kepada ibu bapa. Apabila ibu bapa kita nak pertolongan kita. Kerana ketika muda dia guna untuk kita belako. Cari peti kekuatan dia semua mikir untuk kita. Tiba-tiba apabila dia dah nak hancur dah kita kata. Kalau mesin itu rebah nak hancur dah. Tiba-tiba kita tak bercara ke dia. ai berat kita. Sebab itulah ibu bapak ni pintu tengah bagi syurga. Dan ulama-ulama kata. Doa seorang ibu. Lebih afdal daripada doa. 70 orang wali lagi. 70 orang wali kita pergi ziarah. Siung tangan balik ke wajah tu. Putar legat ke wajah tu. Paling tak atas pala putar legat ke wajah tu. Oh, Mok kita 70 kali lagi lebih besar. Berapa eh? oh. banyak orang? Menjadi wali kerana khidmat kepada ibu bapak dia. Nah, eh. Sehingga kita ada satu cerita Zaman Nabi Allah Isa alaihi salam Tak silapnya Ceritanya lagu mana Allah Ta'ala wahyu Kepada Nabi Allah Isa alaihi salam Ya Isa Mugiziaruh Ada seorang ahli syurga Di kapung ni Mugiziaruh dia dia ni ahli syurga Mugiziaruh dia duduk di ujung kapung ni Pemuda ini merupakan ahli syurga maka Nabi Isa pergi ziarah Yang Nabi pada masa tu pergi tengok Amalit apa dia Sapa Allah Ta'ala suruh pergi tengok Pemuda ni, ni amalit dia apa Maka gilah Nabi Isa ketuk pintu Ketuk pintu tiba-tiba jawab Salah Maka lambat sikit Nak kau buka pintu tu lambatlah Nabi Isa menunggu sikit Maka lepas pada tu buka lah pintu Seorang pemuda Nampak macam basuh-basuh sikit baju dia Nau. Ya katanya pemuda tu silaukan masuk wahai Nabi Allah, masuk masuk masuk minta ma'am wadah hijau sebetulnya kita dah duduk duduk duduk maka Nabi Isa pun duduk lah maka tengoklah pemuda tu masuk dalam satu bilik, bawa babi bawa babi piku atas belakang dia ne? bawa babi babi semua apa semua kemah mandi, mandi babi oh. tak, lepas tu kemah pulak masuk dalam bilik, ambil pulak seekor babi babi betul betul Nabi SAW kata, mana pera babi? mana boleh pera babi? Bekali syariah pada masa tu babi ini najis doh. maka jadi kawan tu kata, eh pera benda lagu itu, tak munasabah kata kau dia ada mengatik tengah malam pulak, tahajjud pulak, amal nak tunggu, apa dia? ibadat dia nampak biasa, ya tu wanya? pera babi dia pulak, ah sodoh, amal tak rasuah ni takut malam-malam dia mengatik, kau dia sedekah. amal nak tanya, amalif apa dia? lepas pada sudok, apa dia, apa semua, wisuak babi, apa dia? Maka dia pun mari temui dengan Nabi Isa. Ah, wahai Nabi Allah, ada apa dia mari ziaru hamba itu? Katanya Nabi Allah, Kata, Amba dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, Kata, Demo ini ahli surga. Maka Allah Ta'ala suruh mari tengok amalnya demo. Apa dia, Apa dia amalnya demo yang menyebabkan demo boleh masuk surga? Katanya, Pemuda tu itu, eh, Kata, Amba tak ada amal. Eh? Tak ada gapo, wahai Nabi Allah. Eh, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata, ada lah amal yang menyebabkan dia masuk syurga mana boleh. Tak ada amal itu teranggoyak kan? Eh, amba tak ada. Malam-malam ada tahajud. tak? Eh, tak tahu amba jenis, -jenis. ni Tak apa, nak laju lah mana. Baca Qur'an kau gapo dia. Kur'an tak ada lagi lah, zaman itu sedekah kau gapo dia. Eh, katanya... Pemuda tu saya tak ada gapo tu wahai Nabi Allah. Cuma ni sebelum hamba nak tanya dalan lagi, hamba nak tanya, demo ni pegoh babi ke? Yo yo yo yo. Patu bapa demo main benda lagu ni babi kena najis. Mana boleh main najis. Oh. Jadi Nabi Allah rasa pelak kau hamba pegoh babi. Ha oh, lah hamba rasa pelak lah tak sesuai lah kita pegoh benda, benda lagu tu. Katanya pemuda tu wahai Nabi Allah, sebenarnya ...Nabi tengok tu... ...dua ekor babi tu sebenarnya... ...mau ayuh hamba. Dia dulu ada wak salah dengan Tuhan... ...maka Tuhan ubah. Tubuh dia jadi babi. Betul, babi betul jadi. Maka hamba sebagai anak... ...dia bertukar jadi gapa pun... ...hamba tetap kena toak ke dia. Maka tiap-tiap hari hamba caro ke dia... ...mandi, wimakai, hamba peluk dia... ...hamba letak atas kate tidur sekali. Ibu mau ayuh hamba. Biarlah rupa dia babi pun. nama tetapi hak ambo sebagai anak ambo tetap tunai. Kita mok kita tak jadi babi lagi rasa. Ko ada kalau jo jadi babi tentu doh kita lari berang. Ni zamir tu jadi babi betul? Babi betul-betul. Nah. -betul. bila lagu tu Nabi so kato jolo doh ni. Inilah ibadat yang menyebabkan demo boleh jadi ahli syurga. Nah. Oh payah ujian we. Sekalipun orang kata pintu tengah ni ibu bapak tetapi ujian ibu bapak jamele ini... ...rok dan roh juga... No. ...kada-kada Allah ujian sungguh... ...kita nak mengajik agama dia tak berhenti... ...nak pergi menadah dia tak berhenti... ...nak gi maideng dia berhenti... gi di store dia berhenti... ...tepak agama marah sangat macam-macam... ...kita pakai purdah dia marah... ...kita pakai comel-comel agama sikit dia marah... ...pakai semak-semak lagu lain nak pokok pakai tak tutup aurat dia suka ah payah juga ibu bapak ni eh ha. tapi lagu itulah bersabar katanya nabi ibu bapak ni dia suruh apa dia pun oh, ikutlah kecuali jangan dia suruh benda-benda maksiat ataupun benda-benda kufur sekalipun mu jangan ikut tetapi mu jangan kecik kasar dengan dia misalnya umak oh, ayah kita larang daripada kita mari ngaji agama kita jangan lawan dia Oh, kita malah basuh baju. Mak suruh basuh baju sebab mak tak boleh kita ngaji agama. Kita malah khidmat ke mak. Eh, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Tetap buat baik ke dia. Tetapi jangan ikut suruh dia yang tak boleh. Dia suruh buat gapa dia yang tak boleh, jangan ikut. Tetapi tetap buat baik dengan dia. Khidmat ke dia. Rajin dia suruh dia beli, suruh buat gapa dia. Kena ikut dia. Eh. ah Ibu bapak ni. Ibu ada juga pak pun sama pengorbanan kedua-dua dia untuk kita sehingga kita besar boleh ada orang boleh pergi ada kehidupan ada apa habis fitih dia berlaku eh nah. <tuh>